Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama gua di channel Mainin. Kali ini kita akan membahas dan merangkum sebuah cerita dari film bergenre petualangan fantasi. Film ini berjudul Jungle Christ. Satu alasan kenapa film ini layak ditonton, karena gua menganggap cerita film ini mirip seperti petualangan Pirate of the Caribbean. Namun, di sungai dan hutan Amazon, bukan di lautan. Dan juga ada karakter yang seperti kena kutukan layaknya karakter Flying Dutchman. Yang tidak akan pernah bisa mendarat atau jauh dari lautan. Nah, unik bukan? Seperti apa rangkumannya? Tapi sebelumnya gue ingetin lagi ke kalian kalau video ini mengandung spoiler. Jadi, buat kalian yang belum nonton, silahkan mampir ke sini dulu. Gue jamin abis ini kalian akan langsung mencari filmnya. Oke? Okay? Tak usah berlama-lama, saatnya kita lanjut. Film diawali dengan sebuah cerita legenda di abad 15, di mana pelaut Spanyol bernama Don Lope de Aguirre mencoba mencari air mata bulan di sebuah tempat keramat, yaitu sebuah tanaman bunga legendaris yang kelopaknya mampu menyembuhkan segala macam penyakit tapi liarnya hutan Amazon seolah melindungi tempat keramat itu Aquir dan pasukannya pun hampir tewas saat melakukan ekspedisi kemudian Aquir diselamatkan oleh orang-orang suku Amazon mereka adalah sang penjaga pohon keramat walau sudah diselamatkan Aquir malah ingin mencuri sebuah mata tombak yang ada di kepala suku yang mana Konon mata tombak itu adalah kunci menuju ke pohon air mata bulan. Dan saat aku ingin keluar dari hutan, mereka seperti dikutuk, di mana membuat aku dan anak buahnya tidak akan pernah bisa jauh dari sungai. Jika mereka menjauh, mereka akan mati. Dan di waktu kedepan, yang mana saat itu 1916 di Inggris, seorang pria bernama MacGregor, ya namanya MacGregor, sedang menerangkan kisah legenda itu kepada sebuah perkumpulan lembaga atau semacamnya namun omongan McGregor ini dianggap bualan semata di tempat lain seorang wanita bernama Lily dia adalah kakaknya McGregor tadi mencoba mengendap ngendap menuju ke sebuah ruang penyimpanan barang-barang antik Lily mencuri sebuah barang yang mana barang itu harusnya terjual kepada seorang pangeran Spanyol bernama Josim dan membuat Josim akhirnya harus mencari keberadaan Lily Josim pun membuat sayembara untuk menangkap Lily. Lily dan McGregor pun selamat dan berhasil mencuri barang. Yang ternyata itu adalah mata anak panah milik kepala suku di awal cerita. Kenapa bisa ada di zaman modern, gak ada cerita yang menjelaskannya. Yang penting setelah itu, mereka memutuskan untuk mencari pohon air mata bulan di Amazon. Dan terbanglah mereka ke Brazil. Sesampainya di sana, dia bertemu dengan Frank. Frank ini seorang nahkoda atau shipper sungai Amazon yang membawa turis berkeliling dia juga suka melakukan cok-cok garing ke penumpangnya namun tak satu pun yang tertawa saya sama Ibu Lina tinggal di garasi tiap hari saya makan sarden mas bayu sampai badan saya licin dan berenang saya cepat sekali Frank ini juga suka menipu namun dan Frank ini memiliki hutang ke seorang pria bernama Mr. Nilo dan karena nggak bisa bayar, mesin kapal Frank disita Mr. Nilo. Frank pun mencoba masuk ke ruangan Mr. Nilo untuk mencari kembali mesin kapalnya, dan disinilah dia bertemu dengan Lily. Lily mengira Frank adalah Mr. Nilo dengan tawaran uang yang banyak, ditambah keahlian Lily ini. Akhirnya, mereka sepakat, walaupun awalnya Frank menolak untuk menjadi shippernya. Sebelum berangkat, mereka pun negosiasi di sebuah kafe. Dan setelah disepakati harga yang harus dibayar Lily, tiba-tiba Mr. Nilo yang asli datang bersama McGregor. Di sana Lily akhirnya memutuskan kesepakatan dengan Frank. Namun tiba-tiba masuk seekor jaguar ke dalam kafe, Dan di sana Frank mencoba melawannya. Melihat keahlian Frank, akhirnya Lily memutuskan untuk memilih Frank sebagai sipernya Dan dengan kesepakatan harga baru. Yang mana padahal jaguar itu peliharaannya Frank sendiri. Dan dimulailah perjalanan mereka menuju tempat keramat di sungai Amazon. Di tempat lain, Pangeran Josim pun terus mengejar Lily. Kali ini, dia membawa sebuah submarine atau kapal selam untuk mencari keberadaan Lily. Sampai akhirnya, mereka menemukan keberadaan Lily dan mulai menembaki kapal Frank. Dengan keahliannya, Frank berhasil menghindari setiap peluru yang mencoba menenggelamkan kapalnya. Karena geram, Pangeran Josim pun menembakkan torpedonya mereka mencoba menghindari torpedo itu dengan membuat kapal yang melompat di sebuah rumah dan akhirnya mereka selamat. Pangeran Josim yang kesal akhirnya mencoba menggunakan cara licik. Dia masuk ke sebuah gua dan di sana ada seperti tubuh manusia yang membatu dan terikat akar. Yang mana itu adalah kapten Aquir dan pasukannya yang kena kotok 400 tahun silam. Mereka membatu karena terjebak di lubang itu dan sudah lama tidak terkena air. Dan di sana Pangeran Jose memberikan tubuh membatu itu tetesan air dan bangkitlah aquir yang kini seluruh tubuhnya terbuat dari ratusan ular. Begitu juga pasukan aquir, ada yang terbuat dari sarang lebah, akar tanaman dan lumpur. Di sana mereka membuat perjanjian yang mana jika aquir bisa membawa kembali anak panah yang dicuri Lili, maka Pangeran Jose akan membersihkan kutukan pada aquir dan anak buahnya. Di tempat lain saat sedang istirahat Frank dan McGregor sedang mencari kayu bakar. Ingat ya, kapalnya tenaga uap, jadi butuh pembakaran. Nah, si Lily ini diam-diam masuk ke kabin Frank. Dan di sana ternyata Lily menemukan jurnal milik Frank yang mana. Ternyata Frank ini juga mencari pohon air mata bulan. Lily merasa kalau telah ditipu Frank. Kemudian Lily meminta penjelasan kepada Frank. Namun Frank tak mau memberikan penjelasan apapun. Tak lama, tiba-tiba mereka ditangkap oleh suku pedalaman Amazon yang tinggal di atas pohon. Di sana Frank mencoba menipu Lily untuk memberikan anak panahnya ke suku itu, karena anak panah itu milik mereka. Namun Lily menolaknya dan memilih untuk mempertahankannya. Dan ketahuanlah kalau sebenarnya Frank ini sudah mengenal suku itu. Akhirnya suku itu juga mengikhlaskan anak panah itu kepada Lily. Tak lama mereka mendapat serangan dari Aquir dan pasukannya. Aquir berhasil mengambil anak panahnya, namun Frank pun kembali berhasil merebutnya. Dan memberikannya kepada Lily. Tapi akhirnya perjuangan itu harus dibayar Frank yang akhirnya tertusuk dan jatuh ke sungai. Lily, McGregor salah satu wanita dari suku Amazon lari ke perahu dan menjatuhkan perahunya. Namun hentakannya membuat McGregor mengalami cedera di bagian kakinya. Kemudian si wanita Amazon segera menyelamatkan McGregor dan menyuruh Lily untuk kabur menjauhi sungai atau air tepatnya. Lily berlari jauh ke dalam hutan namun Lily tertangkap. Dan saat akan dibunuh, aku tidak sadar kalau mereka telah terlalu jauh dari sungai. Sehingga membuat mereka kembali tertarik oleh kutukannya ke arah sungai. Kesokan harinya tak sengaja Lily melihat Frank terdampar di pinggir sungai. Dan ternyata Frank masih hidup. Lili tak percaya karena dia melihat sendiri kalau Frank sudah meninggal. Frank pun bangun dengan masih ada benda yang menusuk dadanya dan tidak berdarah. Singkat cerita, akhirnya dibantu Lily benda yang menusuk Frank bisa dilepas. Kemudian McGregor menyuruh Lily dan Frank untuk melanjutkan perjalanannya. Karena McGregor tidak sanggup melanjutkannya dan McGregor pun pergi bersama wanita Amazon itu. Di kapal, Frank pun menjelaskan kisah legenda pasukan di mana di abad 15, Aquar ini mencoba mencari obat untuk putrinya yang sakit parah. Dan dibawalah pasukannya untuk mencari kelopak air mata bulan, yang mana salah satu pasukannya adalah Frank. Frank memetakan setiap inci sungai Amazon, yang mana ternyata peta milik Lily, Frank jugalah yang membuatnya. Saat sampai di Amazon, mereka sudah mulai pasrah, namun akhirnya mereka diselamatkan oleh suku pedalaman Amazon. Mereka dirawat sampai pulih. Awalnya mereka bahagia, namun akur yang masih dibutakan dengan nafsu mencoba mencuri anak panah yang dimiliki kepala suku. Akur menusuk kepala suku dan pasukannya memporak-porandakan pemukiman suku. Namun tidak dengan Frank, Frank justru membantu suku Amazon, dan karena itu akur menganggap Frank sebagai pengkhianat dan menusuk Frank dengan pisaunya. pala suku yang sekarat mengutuk Akur dan pasokannya termasuk Frank agar tidak bisa keluar dari Amazon dan tidak bisa menjauh dari air. Akhirnya mereka seperti hidup abadi. Di sisi lain Frank pun selalu ditusuk Akur setiap kali mereka kembali bertemu karena marah dan menganggap Frank sebagai pengkhianat. Frank yang kesal karena ditusuk terus akhirnya mencoba menjebak mereka dan masuklah mereka ke lubang. Dan karena jaraknya jauh dari air, mereka pun terikat dan membatu di dasar lubang itu. Ratusan tahun membuat tubuh mereka habis dimakan alam. Hingga kini saat mereka bangkit, jiwa mereka diisi oleh alam. Itu kenapa mereka menjadi sosok yang aneh. Di sisi lain, McGregor dan wanita Amazon tertangkap oleh pangeran Josim. Yang menggunakan kapal selam. Namun si wanita berhasil kabur. Dan McGregor pun ditangkap dan disuruh menuntun mereka menuju ke tempat keramat itu. Lily dan Frank akhirnya sampai. Frank mencoba membuka kunci sistemnya namun tidak bisa karena membutuhkan tubuh yang kecil untuk masuk. Akhirnya dengan terpaksa Lily menyelam untuk membuka tuasnya. Hingga akhirnya tuas berhasil dibuka dan membuat air terjun seketika berhenti. Dan air yang berada di sekeliling mereka menyusut. Namun setelah menyusut, terlihat McGregor sedang bersama Josim. Hingga akhirnya pangeran Josim dan pasukannya meminta ikut bersama mereka. Masuklah mereka ke sebuah goa. Di sana ada pohon air mata bulan, namun sudah mati. Dan untuk kembali menyuburkan pohonnya, anak panah yang sebelumnya harus dimasukkan ke sebuah puzzle pas. Di saat gerhana bulan tepat berada di atas goa. Josim pun menyuruh Frank dan menjanjikan satu kelopak bunga. Frank mencoba namun tidak bisa. Akhirnya Josim menyuruh Lily. Lily juga meminta satu kelopak bunga namun pangeran Josim tidak mau memberikannya. Dia hanya akan memberikan satu kelopak saja. Jadi Josim menyuruh Frank dan Lily untuk bertarung demi mendapatkan kelopak bunga itu. Lily pun setuju. Dan singkat cerita setelah berhasil memecahkan teka-teki di puzzle itu terlihat. Pohon yang sebelumnya mati kembali subur dan banyak bunga bermekaran. Lili menembak Frank dan membuat Frank jatuh. Padahal yang sebenarnya pangeran Josim tidak tahu kalau Frank itu juga abadi. Saat berjalan untuk mengambil kelopak yang dijanjikan, Lili berhasil menipu pasukannya Josim. Dan berlari di dahan pohon untuk mendapatkan kelopak bunganya. Gerhana bulan yang hanya sebentar membuat pohon kembali rapuh di bagian yang tidak terkena cahaya. Singkat cerita, Lili berhasil mengambil kelopak bunga terakhir. Frank pun kembali ke kapal, namun tiba-tiba Lily terjatuh setelah dahan yang ia pijak menjadi rapuh. Lily berhasil bergelantungan di salah satu dahan lain. Josim mendatangi Lily, dan terlihat Josim terikat sebuah tali untuk menahannya agar tidak jatuh. Lily pun mengulurkan tangannya kepada Josim seolah akan memberikan kelopak bunga itu. Namun Lily menjatuhkannya, yang mana di bawah Frank sudah siap untuk menangkap kelopak itu. Dan Lily selamat setelah berpegangan pada Josim dan tertarik ke atas setelah anak buah Josim yang menahan talinya jatuh karena dahannya patah. Dan tak lama, aku yang pasukannya datang. Karena sudah merasa ditipu Josim, akhirnya Aquare pun membunuh Josim. Kelopak itu disimpan Frank di sebuah kain merah dan menurunkan McGregor di pinggir sungai. Frank pun memacu kapalnya dan pertarungan aku yang pasukannya melawan Frank pun tak bisa dihindari hingga akhirnya lagi-lagi Frank tertusuk oleh Aquar dan saat mencoba mengambil kelopak bunga di kain merah di saku Frank ternyata isinya bukan kelopak bunga Aquar telah ditipu oleh Frank dan kapal Frank yang melaju cepat akhirnya meledak setelah menabrak dinding bendungan hal itu membuat air di gua menyusut sampai kering hingga akhirnya mereka kembali ditarik oleh kutukannya begitu juga Frank dan membuat mereka berubah menjadi batu yang ternyata, kain merah yang berisi kelopak bunga air mata bulan diserahkan ke McGregor saat sebelumnya Frank menurunkannya di pinggir sungai. Lili pun mencoba keajaiban dari kelopak itu. Lili memasukkannya ke dalam mulut Frank. Namun Lili merasa tidak ada perubahan. Lili pun meninggalkan Frank dengan kesedihan. Hingga akhirnya dari kejauhan, Lily mendengar suara retakan batu. Lily kembali dan akhirnya Frank bisa kembali hidup sebagai manusia lagi. Bukan lagi seseorang dengan kutukan. Dan akhirnya mereka bertiga bisa kembali dengan selamat. Dan Lily pun akhirnya mengajak Frank untuk hidup di London. Dan film pun selesai. Oke, itulah rangkuman alur cerita dari film Jungle Cruise yang tayang tahun 2021 ini. Gimana? Keren kan? Filmnya seperti petualangan-petualangan ke hutan pada umumnya, namun memiliki cerita yang mirip dengan kutukan-kutukan terkenal di lautan. Jadi seolah nonton pirate di hutan rimba gitu. Dan tentu saja gue menyarankan kalian untuk menonton film yang satu ini. Oke, okay? terima kasih sudah mampir di channel Mainin. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Mainin. Saatnya gue undur diri dan nih